Oke okay, ketemu lagi, kita mendapatkan sebuah modul Bermerek LG seperti ini Kita akan memperbaiki Pada tombol-tombol tidak ada yang berfungsi atau tidak bisa digunakan untuk tombol-tombol Hanya tombol start ya, F power ya Tombol power seperti ini ya, tombol powernya bisa tapi untuk setar tidak bisa semuanya tidak bisa Oke okay. untuk rekan-rekan kita akan mencoba memperbaiki mudah-mudahan bisa kita perbaiki karena kalau untuk membeli ya cukup lumayan mahal untuk modulnya untuk orinya kemungkinan bisa di atas 500 Oke okay, kita akan periksa untuk modul atau tombol pada bagian sistem nanti kita akan mencoba mengecek apa yang bermasalah dari tombol atau di dari jalur jalurnya oke okay, kita akan mencoba membongkar nanti kita akan membelah ya apa istilahnya ma, menyobek untuk bagian casing biar kita dapat melihat pada bagian komponen untuk bagian belakang oke kita kabut dulu untuk kabel-kabelnya kita dapat menggunakan arter yang nanti kita akan panaskan oke Setelah terkelupas ya Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan Sepertinya pada bagian jalur ya Tidak terlalu mencurigakan Oke kita akan periksa Untuk bagian tombol Kita periksa dengan teliti Untuk tombol-tombolnya Kemungkinan ada tombol yang mengganggu Atau slot oke okay, kita dapat menggunakan multitester digital atau analog ya oke okay, kita kupas dulu ya untuk pengaman airnya kita dapat menggunakan buku atau lainnya ya oke okay. kita lanjutkan untuk videonya Kita periksa dengan menggunakan multimeter. Kita periksa untuk tombolnya. Sepertinya ada tombol yang bermasalah ya. Oke, kita periksa lagi yang lainnya. di pemeriksaan untuk tombol jangan sampai ada yang lewat biasanya kalau ada tombol yang slot dia untuk multinya berbunyi dia menandakan ada yang slot oke kita periksa lagi untuk tombol tombol kita periksa untuk satu per satu untuk tombol tombol nanti dia kalau ada yang slot biasanya berbunyi untuk multi karena kita menggunakan pengukur yang ada suaranya ohm, ohm meter tapi yang mengandung suara oke okay. coba kita periksa pelan-pelan untuk rekan-rekan Oke okay, seperti ini ya, terlihat seperti ini yang slot terdengar ada suaranya, sepertinya ada tombol salah satu ya yang slot. Oke okay, nanti kita akan membuka untuk tombolnya dan kita mengganti untuk tombol yang bermasalah. Oke okay, kita bisa lanjutkan untuk rekan-rekan. Gaul jadi ini. Terima kasih telah setelah tombolnya terpasang, kita dapat melapisi dengan lem lem lilin ya, biar lebih kuat dan lebih rapi, kita dapat menggunakan lem lilin atau istilahnya lem plastik ya karena kalau kita tidak tutupi dengan lem lilin, nanti takut kena lembab, lembabnya air oke okay kita dapat me mengembalikan ya tutupnya yang tadi kita buka oke okay, nanti kita akan mencoba mudah-mudahan berhasil ya oke okay, kita lanjutkan untuk rekan-rekan videonya Kita akan mencoba untuk modulnya. Mudah-mudahan bisa ya, untuk rekan-rekan. Oke, kita hidupkan power dan kita setar ya. Untuk tombol-tombol lain ya, sudah bisa mau, sudah bisa berfungsi ya. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan, tombolnya sudah berfungsi. Pada bagian tombol-tombol, sudah oke okay semua. Bisa diperhatikan, oke. Okay. Sangat mudah untuk rekan-rekan. Tombol-tombolnya sudah oke okay semua. Sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan. Triknya di permasalahan di salah satu tombol ada yang error. Oke, okay. videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik lagi.